Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Wabarakatuh Ketemu lagi di rumah Muda-muda resident Agu 17 Kali ini ulang tahunnya Mbak Tiara Paramita yang keberapa Kalau kemarin kemarin tahun Tontonnya ada bos Yang keberapa dia bos si lemes 4 bos empat. Ya, empat jadi empat tahun lagi ada bos pakai lilin ini ya berapa <gifat> empat tambah empat sama dengan nanti harus mas oke jadi kali ini lantainya mbak Tiara Paramita yang ke Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan kita Bismillahirrohmanirrohim. Kita berdoakan semoga Baktiara para mita jadi putri yang salehah. Amin. Hmm. Amin. Berdoakan ini bahasa Indonesia. Sehat selalu, Paras selamat di dunia dan di akhiratnya pula. Oke langsung, teman-teman kita nyanyikan lagu Selamat ulang tahun, tahun ya, sambil minyak digerakkan Berdiri apa, itu? Berdiri aja, Biar seru, yuk. Berdiri semua. Terima Yuk satu, dua, tiga, sepuluh Okay. Sekarang Sedarang langsung potong oh. we potong silakan untuk kembali ini dikasihin siapa pak? bunda dulu kasih nggak usah ditulang. terima kasih. Arek nih yang orang Indonesia. Kamu mau a a a masih benda ya? Nah, dua hari bos Bekor. Februari datang makan di rumahnya babu karena anaknya babu. Sekarang Maret, nggak tiara. Sekarang bagi tue untuk teman-teman. Si okay, suruh so ke suruh. Iya. Iya. Seng Oke. Okay. Okay. Langsung bisa dilanjut di burang musik, teman-teman, sambil -teman. menunggu Soto. Oke? Okay. Ini oke okay. seliki, baik.